video ini kali ini saya akan main cabe. Mari simak videonya berikut ini sampai selesai. Baik, ini video cabe yang akan saya main. Selanjutnya kita rendam dengan air selama 6 jam Setelah 6 jam selanjutnya kita basahi kain dengan air Kemudian biji cabai kita tuangkan atau diletakkan di atas kain yang telah kita basahi tadi. Lalu kita tutup dan disimpan selama tiga hari. Setelah tiga hari kita buka lagi dan bijinya sudah tumbuh seperti ini. dan beginilah aslinya setelah itu kita semai di tempat semaya pertama kita buat dulu lubang yang selalu dalam Buat lubang, kita masukkan bijinya ke dalam lubangnya. Satu lubang, yaitu satu biji. Jadi masuk ke semua lubang kita tutup supaya tidak dimakan dan kita semirah. Setelah tiga hari kita buka plastik tutup dan beginilah hasilnya. Dia sudah tumbuh. Setelah itu, kita letakkan di bawah naungan tidak dedaunan langsung dan kita tinggal tunggu sampai dia terdapat sama rela untuk ditanam ke lahan. Kita bisa juga ke polybag.